Halo, ketemu lagi dengan Eksakta Channel. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SBMPTN Tes Potensi Skolastik tahun 2019. Soal nomor 1. Rata-rata tiga bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli x ditambahkan, maka rata-rata empat -rata bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dari soal disebutkan bahwa rata-rata tiga -rata bilangan asli adalah 7 Berarti di sini ada kelompok P1 sebanyak tiga buah bilangan asli. Rata-ratanya adalah 7 Kemudian, jika bilangan asli x ditambahkan, berarti di sini yang ditambahkan cuma satu bilangan, jadi F2 nya satu. Nah, rata-ratanya X2 nya yang ditambahkannya karena cuma satu, berarti yaitu nilainya X. Nah Maka, di disini rata-rata empat bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Berarti, rata-rata gabungannya ini merupakan bilangan asli, dimisalkan a simbolnya, karena ngambil inisial dari bilangan asli. Nah, sekarang berikutnya, gunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu f1 kali x, x bar 1 ditambah f2 kali x, x bar 2 bagi f1. Tambah F2 ini harus sama dengan Rata-rata gabungan yaitu A sekarang tinggal Substitusi F1 nya 3 X bar 1 nya 7 jadi 3 kali 7 21 ditambah F2 nya 1 X bar 2 nya X jadi 1 kali X Jadi X sama dengan F1 tambah F2 nya 4 karena 3 tambah 1 jadi 4 kali silang Jadi diperoleh 4 A Berarti nilai x nya harus sama dengan 4a dikurangi 21. Nah, tadi di soal disebutkan bahwa x ini merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, pasti nilainya lebih besar dari 0. Kemudian, pecahkan pertidaksamaan ini. Jadi, 4a 21 lebih besar dari 0, maka 4a nya lebih besar dari 21. Jadi A lebih besar dari 21/4 atau kalau dibuat pecahan campuran yaitu 5 1/4. Nah, karena nilai A ini bilangan asli, bilangan asli yang memenuhi dan lebih besar dari 5 1/4 adalah 6, 7, 8 dan seterusnya. Sehingga dari nilai A ini kita bisa mencari nilai X yang memenuhi Yaitu substitusi nilai A nya ke persamaan X sama dengan 4A dikurangi 21 Sekarang ganti A nya dengan 6 Maka diperoleh X nya 4 kali 6 24 dikurangi 21 Yaitu 3 Kemudian kalau dengan 7 4 kali 7 28 dikurangi 21 Jadi diperoleh 7 Kalau A nya 8 nanti dapat X nya 11 dan seterusnya sehingga sekarang lihat dari soal nilai P yaitu nilai x terkecil yang mungkin. Nilai P nilai x terkecil yang mungkin dari nilai x ini nilai terkecilnya yaitu 3. Berarti nilai P-nya yaitu 3. Dan Q-nya nilainya 3 juga. Berarti dari sini nilai P sama dengan nilai Q. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 2 pada garis bilangan posisi pecahan A/5 di sebelah kiri pecahan B/6. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Karena di garis bilangan posisi A/5 di sebelah kiri B/6 per 6, artinya nilai dari A/5 kurang dari B/6. Per Sehingga pertidaksamaan ini kalau ruas kiri dan ruas kanannya dikalikan dengan 30, 30nya diambil dari KPK 5 dan 6, maka akan diperoleh 30 kali a per 5 sama aja dengan 30 bagi 5, 6 kali a yaitu 6a kurang dari jadi tandanya tetap tidak samanya karena dikali bilangan positif, 30 dikali b per 6 sama aja dengan 30 bagi 6, 5 dikalikan b jadi 5b. Nah di soal disebutkan bahwa P nya sama dengan 6A, Q nya sama dengan 5B Berarti 6A ini adalah nilai P nya Kurang dari 5B nya yaitu nilai Q nya Jadi P kurang dari Q Atau Q lebih besar dari P Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 3 Operasi bulatan pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulatan B sama dengan B dikalikan dengan B ditambah A Kemudian dikurangi satu Nilai 2 bulatan Dikalikan dengan 3 bulatan Min 1 adalah titik-titik Untuk menghitung nilai ini Langkah pertama adalah Cari dulu nilai 3 bulatan Min 1 Sesuai dengan operasinya Bahwa A bulatan B sama dengan B dikalikan dengan B ditambah A Dikurangi 1 di sini B-nya yaitu yang kanan, A-nya yang kiri Jadi B, B-nya yaitu min 1 Dikalikan dengan B, yaitu min 1 Ditambah A, A-nya yang kiri, yaitu 3 Kemudian hasilnya dikurangi 1 Ini akan sama dengan jumlahkan dulu yang dalam kurung Min 1 tambah 3, yaitu 2, 2 kali min 1 Min 2, kemudian dikurangi 1 Jadi hasilnya sama dengan min 3 Berarti hasil 3 bulatan min 1 adalah min 3 Berikutnya tinggal dihitung 2 bulatan hasil yang barusan yaitu min 3 Ini rumusnya sama gunakan Jadi B kali B tambah A dikurangi 1 B nya yaitu min 3, A nya 2 Jadi B, B nya min 3 dikalikan B tambah A, B nya min 3 ditambah A nya 2 Kemudian dikurangi 1 ini akan sama dengan min 3 tambah 2 Min 1 min 1 kali min 3 yaitu 3 Kemudian dikurangi 1 Jadi sama dengan 2 Jadi hasil operasi bilangan ini adalah 2 Jawabannya D Soal nomor 4 Hasil pengurangan 2X dikurangi 2Y dibagi 4 Oleh 3Y dikurangi 3X per 2 adalah titik-titik kalau pengurangan misalkan A oleh B, berarti tinggal dikurangkan A min B. Tetapi, kalau misalnya kata hubungnya di sini dari hasil pengurangan A dari B, berarti B-nya yang dikurangi A atau yang kanan dikurangi yang kiri. Sekarang, kurangkan yang kiri dengan yang kanan, tetapi yang kirinya ini bisa disederhanakan karena masing-masing bisa dibagi dua. Jadi, 2x dibagi 2x dikurangi 2y bagi 2y. 4 dibagi 2 Jadi 2 Dikurangi yang kanannya Yaitu 3Y Min 3X Per 2 Nah karena penyebutnya udah sama Berarti ini bisa langsung dikurangkan Kurangkan yaitu yang suku sejenis X suku sejenisnya dengan min 3X Maka X dikurangi min 3X Yaitu 4X Selanjutnya Min Y dikurangi 3Y Yaitu min 4Y Kemudian menyebutnya ditulis lagi yaitu 2 sekarang bagi dengan 2 4x dibagi 2 yaitu 2x dikurangi 4y dibagi 2, 2y maka hasil pengurangan 2x-2y per 4 oleh 3y-3x per 2 adalah 2x-2y jawabannya B soal nomor 5, misalkan e y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang e y dengan e tambah y tidak sama dengan nol apakah X e lebih dari y putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut kalau digambar bidang e y nya kemudian daerah yang memenuhi e tambah y tidak sama dengan nol yaitu daerah garis e tambah y sama dengan nol di atasnya dan di bawahnya jadi garis x tambah y sama dengan 0 itu sama aja dengan garis y sama dengan min x. Jadi garisnya melalui 0,0 dan gradiennya min satu. Jadi ini garis x tambah y sama dengan 0. Sehingga daerah yang memenuhi x tambah y tidak sama dengan 0 itu adalah daerah di atas garisnya atau di bawah garisnya. Berikutnya tentukan daerah x lebih dari y. X lebih dari y. Ini sama aja dengan pertidaksamaannya X Y Lebih dari nol. Maka kita harus membuat Garis X min Y sama dengan 0 Atau garis Y sama dengan X Garis X min Y sama dengan 0 Atau garis Y sama dengan X Melalui 0,0 Dan gradiennya 45 derajat Jadi ini merupakan Garis X min Y sama dengan 0 Nah daerah yang memenuhi X min Y Lebih besar dari nol tinggal kita melihat koefisien Y nya yaitu negatif kemudian tanda pertidaksamanya lebih dari berat jadi ambil yang ini jadi koefisien Y nya negatif tandanya lebih dari maka daerah HP nya yaitu di bawah garis yaitu di bawah garis X min Y sama dengan 0 nah ini daerah yang memenuhi X lebih dari Y kemudian sekarang pernyataan pertama yaitu garis X tambah Y sama dengan 3. Nah, x tambah y sama dengan 3 itu kalau x nya sama dengan 0, maka diperoleh y nya sama dengan 3. jadi substitusikan x nya dengan nol, ganti x nya dengan nol. jadi no tambah y sama dengan 3. jadi diperoleh y nya sama dengan 3. jadi harus melalui titik 0,3 begitu pula ganti y nya dengan nol maka diperoleh x tambah Y, Y nya ganti dengan 0 harus sama dengan 3, jadi X nya sama dengan 3, maka diperoleh titik 3,0 nah, titik 0,3 dimisalkan ini dan titik 3,0 yang ini berarti garis X tambah Y sama dengan 3 yaitu ini garis yang sejajar dengan X tambah Y sama dengan 0 jadi ini garis X tambah Y sama dengan 3 Nah untuk garis X tambah Y sama dengan 3 Tidak semuanya memenuhi X lebih besar dari Y Karena daerah yang memenuhi X lebih besar dari Y Yaitu di bawah garis X min Y sama dengan 0 Atau yang diarsir merah ini Berarti garis yang memenuhi X tambah Y sama dengan 3 Dan memenuhi X lebih dari Y Cuma dari garis ini ke bawah Sedangkan yang di atasnya tidak memenuhi Jadi pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya berikutnya, pernyataan kedua yaitu: x e kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 3 dikurangi y dikalikan dengan x e ditambah y. Nah, x e kuadrat kurangi y kuadrat bisa dipaktorkan menjadi x e min y dikalikan dengan x e ditambah y. Ini sama dengan ruas kanannya, yaitu 3 min y dikali x e ditambah y. Ruas kiri, ruas kanan ada X tambah Y Jadi X tambah Y nya bisa dicoret Sehingga persamaannya menjadi X min Y sama dengan 3 mi dikurangi Y Nah min Y juga kalau pindah ruas ini bisa dicoret Jadi kalau pindah ruas artinya jadi nol Sehingga diperoleh persamaan X sama dengan 3 Tadi titik ini merupakan titik 3,0 Sedangkan yang ini titik 0,3 Berarti garis X sama dengan 3 Merupakan garis melalui titik 3,0 dan vertikal Jadi ini harus digeser atau memotong titik 3,0 Jadi ini garis hijau merupakan garis X sama dengan 3 Nah untuk garis X sama dengan 3 Yang memenuhi X lebih dari Y Yaitu daerah yang diarsir ini Yaitu dari garis ke bawah Jadi yang bawahnya memenuhi Sedangkan yang atasnya tidak memenuhi jadi kalau cuma satu pernyataan Misalnya pernyataan pertama Ini tidak akan memenuhi pertanyaan Jadi tidak akan memenuhi X lebih dari Y Karena X lebih dari Y itu adalah Yang di bawah garis X-Y sama dengan 0 no, Atau yang diarsir merah ini Jadi sampai ke bawah Sedangkan garis X-Y tambah sama dengan 3 Sebagian ada yang di bawahnya Ada sebagian yang di atas Nah yang memenuhi yang di bawah garis X-Y sama dengan 0 no, Yaitu daerah ini atau garis ini Sedangkan pernyataan kedua Sederhananya itu adalah garis X sama dengan 3 Nah, garis X sama dengan 3 Yang memenuhi X lebih dari Y Adalah garis ini ke bawah Sedangkan yang di atasnya, yaitu garis yang ini Tidak memenuhi Jadi tidak memenuhi X lebih dari Y Atau X min Y lebih dari nol Nah, berarti Kedua pernyataan ini harus diiriskan atau merupakan penyelesaian kedua persamaan garisnya, yaitu titik ini Nah kalau titik ini memenuhi X lebih dari Y, titiknya yaitu titik 3,0 Jadi jawaban untuk soal nomor lima ini adalah C Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup Soal nomor 6, seorang anak selalu mengambil setengah jumlah uang yang tersisa di tabungannya Tepat setelah dua kali mengambil uang tabungannya, jumlah uang yang tersisa di tabungan anak tersebut adalah 275 rupiah. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan q berikut berdasarkan informasi yang diberikan Kalau dimisalkan tabungan anak itu mula-mula adalah A Pada pengambilan pertama Si anak itu mengambil setengah dari jumlah tabungannya Berarti yang tersisa sekarang adalah setengahnya juga Yaitu setengah A Pada pengambilan kedua Jumlah tabungan yang diambil adalah setengahnya dari yang tersisa Sekarang yang tersisa itu adalah setengah A Diambil setengahnya berarti seperempat A yang diambilnya Maka yang tersisanya juga adalah seperempat A-nya juga karena setengah A diambil seperempat A, dengan seperempat A Nah, pada pengambilan kedua ini Uang yang tersisa di tabungan anak tersebut disebutkan adalah 275.000 Berarti ini harus sama dengan 275.000 Maka jumlah tabungan anak mula-mula adalah 275.000 dikali 4 Yaitu 1.100.000 rupiah Selanjutnya di soal diketahui P-nya 825.000 Kemudian q adalah jumlah uang tabungan anak tersebut yang sudah diambil sampai pengambilan kedua Berarti Q ini adalah jumlah uang anak yang sudah diambil sampai pengambilan kedua Tadi yang tersisanya adalah seperempat A Berarti yang sudah diambil itu adalah yang awal yaitu A dikurangi yang tersisanya yaitu seperempat a ini akan sama dengan tiga perempat a nah tiga perempat a itu hanya sekarang ganti dengan satu juta seratus ribu rupiah maka akan diperoleh lima ribu rupiah jadi antara nilai P dan nilai Q sama maka jawabannya adalah C Soal nomor 7, satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu x menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh empat orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah titik-titik menit. Dari soal disebutkan bahwa satu orang bisa menyortir 40 surat untuk x menit. Berarti laju menyortir satu orang ini sama aja dengan 40 surat per x Menit, jadi ini satuannya surat per menit. Kemudian yang akan disortir adalah 280 surat yang harus disortir oleh empat orang. Berarti ini sama aja dengan sortir oleh empat orang, yaitu 280 surat. Berarti kalau disortirnya oleh orang, satu orang rata-rata, satu orang itu harus menyortir 280 dibagi 4 jadi 70 surat. Nah, yang ditanyakan waktu untuk menyortir 280 surat ini atau sama aja dengan waktu untuk menyortir 70 surat untuk satu orang. Jadi kalau 280 itu untuk empat orang, 70 surat itu untuk satu orangnya. Waktunya yaitu tinggal banyaknya surat dibagi dengan laju penyortiran. Berarti ini mirip dengan rumus GLB pada gerak lurus beraturan. Jadi substitusikan S-nya gunakan S1, P-nya P1 karena ini waktu yang dimisalkan oleh satu orang atau ditarik ke satu orang. Jadi 70 dibagi lajunya yaitu 40 per x. Berarti sama dengan nolnya dicoret. Berarti jadi 7/4 x-nya ke atas. Jadi 7/4x menit. Nah, cara mengerjakan soal ini boleh menggunakan dengan cara misalnya di sini ada orangnya yaitu satu, Kemudian banyak suratnya adalah 40 Nanti waktunya adalah X menit Kemudian diinginkan oleh 4 orang Tetapi ada 280 surat Ditanyakan berapa waktu untuk menyortirnya Kalau ini dimisalkan Y menit Nah untuk mencari Y ini sama dengan kalau makin banyak orangnya Berarti harusnya waktunya Semakin singkat Sebaliknya, kalau semakin banyaknya surat Berarti waktu yang diperlukannya Semakin lama Nah, karena suratnya semakin banyak Kemudian waktunya semakin lama Ini berbanding lurus Jadi semakin banyak surat, semakin lama waktunya Atau semakin banyak waktunya juga Maka menggunakan Perbandingan senilai Jadi untuk mencari Y lurus dengan y itu dengan 280. Jadi harus 280 dibagi dengan 40 kemudian dikalikan dengan banyak orangnya. Nah, kalau orangnya semakin tadi kalau semakin banyak orang, waktunya semakin singkat atau semakin kecil. Jadi di satu sisi orangnya membesar atau semakin banyak, di sini mengecil karena berbeda maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Nah kalau berbalik nilai maka perbandingannya dibalik. Jadi satunya sekarang di atas atau di pembilang jadi satu empat dikalikan waktunya. Waktunya tadi sama dengan x. Ini sekarang tinggal dihitung. Nolnya tinggal dicoret. Kemudian 28 bagi 4 yaitu 7. Berarti di sini tulis 7 dan perempat. Jadi 28 bagi 4, 7, 4-nya tinggal ditulis lagi Dikalikan dengan x. Jadi hasil dengan menggunakan perbandingan senilai dan berbalik nilai akan sama dengan menggunakan sistem laju Maka jawabannya adalah C Soal nomor 8 1 kurang dari X kurang dari 2 Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya yaitu 1 dikurangi X pangkat 4 Per 1 dikurangi X kuadrat Nah untuk pembilangnya 1 kurangi X pangkat 4 Bisa dipaktorkan menjadi 1 dikurangi X kuadrat Dikalikan dengan 1 ditambah X kuadrat Karena 1 kurangi X pangkat 4 Sama aja dengan satu dikuadratkan Dan X kuadrat dikuadratkan Sehingga bentuknya sama dengan X A kuadrat dikurangi B kuadrat Dipaktorkan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B Selanjutnya ini dibagi Dengan satu min X kuadrat Karena atas bawahnya ada satu min E kuadrat Berarti kalau dibagi ini jadi habis Maka nilai P itu Sama aja dengan satu ditambah E kuadrat atau E kuadrat ditambah satu. Selanjutnya nya. Tetap yaitu dua tambah X Ini tidak bisa disederhanakan lagi Atau sama aja dengan X ditambah 2 Nah untuk menentukan nilai P dan Q Untuk daerah satu kurang dari X kurangi dua Ini kita tinggal gambar grafiknya dari P dan Q ini Kalau digambar ke dalam koordinat kartesius, Gambar P sama dengan X kuadrat tambah satu Ini sama aja dengan gambar Y sama dengan X kuadrat tambah 1 Yaitu parabola Y sama dengan x kuadrat digeser satu satuan ke atas, berarti gambarnya menjadi parabola seperti ini. Jadi, ini parabola y sama dengan x kuadrat ditambah satu. Ini merupakan kurva untuk p, sedangkan kurva untuk y sama dengan x tambah dua, sama aja dengan kurva y sama dengan x ditambah dua. Maka, kalau x nya sama dengan nol, y nya sama dengan dua. Tadi ini Y nya sama dengan 1 karena digeser 1 kesatuan ke atas Berarti Y sama dengan 2 di atasnya Ini Y sama dengan 2 Kemudian selanjutnya Kalau Y nya yang 0 Berarti X nya sama dengan min 2 Min 2 disini Maka gambar garis Y X tambah 2 Atau gambar garis Y sama dengan X tambah 2 Tinggal dihubungkan antara titik 0,2 dengan titik min 2,0 jadi ini gambar garis y sama dengan x tambah 2. Ini untuk garis Q. Nah, diinginkan x-nya diantara 1 dan 2. Kalau x-nya 1, nilai P adalah 1² 12, sedangkan nilai Q 1 tambah 2 3. Jadi nilai Ki ini lebih tinggi dibandingkan nilai P. Jadi garisnya atau x sama dengan 1 berada di sini. Jadi ini untuk x sama dengan 1. Sedangkan untuk X sama dengan 2 Kalau disubstitusi 2 tambah 2, 4 Jadi nilai Q nya 4 Sedangkan nilai P nya 2 kuadrat tambah 1 Jadi 2 kuadrat 4 tambah 1, 5 Berarti nilai palabolanya harus lebih tinggi di atas dibandingkan garisnya Berarti garis atau untuk X sama dengan 2 berada di sini Jadi di sebelah kanan titik potong antara parabola dan garis Ini untuk X sama dengan 2 sehingga dari kurva ini dan untuk daerah 1 sampai 2 Untuk daerah 1 sampai titik potongnya Nilai Q lebih besar dari P Karena Ki-nya di atasnya dari kurva P Jadi untuk daerah yang hijau ini Nilai q nya lebih besar Jadi nilai untuk yang hijau Q lebih besar dari P Sedangkan dari titik potong sampai 2 Kurva parabolanya yang di atas Berarti untuk yang di arah ini P-nya lebih besar dari Ki Jadi untuk yang dihasil ungu P-nya akan lebih besar dari Ki Sebaliknya kalau yang hijau Ki lebih besar dari P Maka jawaban untuk soal ini Yang A, P lebih besar Ki Salah karena ini berubah Ki lebih besar P juga salah P sama dengan Ki Salah karena P sama dengan Ki Sama hanya untuk titik ini Sedangkan untuk daerah 1-2 Berbeda-beda maka jawabannya, D yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Soal nomor 9 Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga Rp 200.000, diperlukan Rp40.000 untuk memperbaiki soal sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada Rp 300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Karena disini P-nya dalam bentuk persentase dan Ki-nya persentase keuntungan penjualan sepatu, berarti kita harus menghitung untung dari penjualan sepatu. Disebutkan bahwa sepatu ini dibeli dengan Rp200.000 kemudian diperbaiki Rp40.000. Jadi belinya total dengan per, biaya perbaikan yaitu Rp200.000 tambah 40000 yaitu rp ribu Ini dalam puluhan ribu Kemudian Sepatu ini dijual Yaitu dijualnya lebih tinggi dari rp ribu rupiah Dimisalkan dijualnya Paling minimumnya Jadi minimumnya dijualnya yaitu rp ribu Ini dalam ratusan ribu Sehingga dari sini Kita bisa memperoleh untungnya Untungnya yaitu Jual dikurangi beli jualnya yaitu 300.000, belinya 240.000, berarti untungnya Rp60.000. Ini dalam bentuk ribuan. Ini itu adalah untung minimumnya. Berarti persentase untung minimum tinggal untung dibagi beli dikalikan dengan 100%. Jadi untungnya, untung minimum itu 60.000 dibagi belinya 240.000 Dikali 100% Berarti sama dengan 60 dan 240 bisa dibagi 60 60 bagi 61 240 bagi 64 Kemudian 100 dibagi 4 yaitu 25 Jadi keuntungan minimumnya yaitu 25% Maka tadi dari soal P nya sama dengan 20% Sedangkan Q nya berarti minimal untungnya 25% berarti k-nya itu lebih besar dari 25% maka dari informasi ini P kurang dari Ki atau Q lebih besar dari P maka jawabannya adalah B soal nomor 10 segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC titik B terletak pada AC jika P sama dengan 65 derajat dan kinya sama dengan 20 derajat, maka nilai x adalah titik-titik. Dari soal disebutkan bahwa segitiga ADC ini sama kaki dengan AC sama dengan DC, jadi panjang ACnya sama dengan DC. Kemudian sudut P adalah 65 derajat, kemudian kinya 20 derajat, yang ditanyakan nilai x-nya. Karena segitiga ADC-nya sama kaki, berarti sudut di kakinya akan sama Jadi sudut di kakinya yaitu ini akan sama dengan sudut D-nya Yaitu besarnya 65 derajat Kemudian dari segitiga ADC ini Karena jumlah sudut segitiga adalah 180 Sedangkan ini di kakinya totalnya 65-65 yaitu 130 derajat berarti puncaknya atau puncak segitiga sama kaki adalah 50 derajat dari 180 dikurangi 130. sekarang perhatikan segitiga BCD segitiga BCD di sini sudutnya udah ada 20 derajat 50 derajat berarti kita akan mendapatkan nilai x nya 20 tambah 50 70 berarti x nya itu adalah 180 dikurangi 70 yaitu 110 derajat. Jadi nilai x adalah 110. Jawabannya D.